Gading yang asli gini ya. nggak nyentuh tangan sama sekali Lihat Bisa geser Masih tetap ya, Lihat Ini bukan Xiaomi ya. Ini menggunakan Asus ya dan ini menggunakan iPhone bentar hmm? bentar ya bisa ini loading permainan kita geser ya bentar-bentar hmm, bisa ya ini agak error memang ini layarnya yang penting kan bisa Ini ya Ini untuk Oke okay. Kita coba lagi Bisa ya Bisa Bisa Ya bisa ya Bentuk. Bentuk. bentar bisa ya oke okay. yes, zero yes, yes. yes. yuk ini bukan sony ya dan cek ini ya. kita cek teleponnya ini bisa ini bukan jari bisa lihat ya bisa lihat ya aman sebentar ya ini ya bisa ini nah. oke okay.